Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ba Saudaraku ada dua nikmat tentu saja setelah nikmat iman dan Islam yang mana dua nikmat ini mungkin sebagian dari kita Kurang menyadari betapa nikmat ini begitu besar dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pantas untuk kita mengupayakan meraihnya selanjutnya menjaganya. Nikmat apakah itu? Yang pertama adalah nikmat syukur, dan yang kedua, nikmat sabar. Apa alasannya? Nikmat syukur dan sabar. Mengapa itu? Nikmat yang begitu besar setelah iman dan Islam, karena sekecil apapun. Ya Sebesar apapun nikmat, rizki, karunia yang Allah beri kepada seorang hamba, tapi kalau tidak bisa bersyukur, maka nikmat itu tidak akan bisa terasa, bahkan akan bisa berubah menjadi sebuah sengsara. Demikian juga sebaliknya, ujian seringan apapun, cobaan sekecil apapun, jika seorang tidak diberikan bimbingan taufik untuk bisa bersabar dari Allah, maka tidak akan mampu melewatinya. Sebagaimana seorang pelajar. Yang dia mengerjakan sebuah soal yang mungkin pada umumnya menganggap itu soal mudah, soal yang ringan. Tapi karena dia tidak bisa mengerjakan, maka dia gagal. Begitulah kesabaran. Meskipun ringan ujian, tapi kalau tidak mampu bersabar akan gagal melewatinya. Tapi sebaliknya, manakala seorang itu mampu menggapai kesabaran bi'ithnillah dengan izin Allah, maka ujian berat, ujian yang susah sekalipun akan Allah mampukan bukankah telah berlalu orang-orang sebelum kita dari uh, para al-anbiya wal mursalin terutama kalangan ulul azmi nabi-nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian dan cobaan yang begitu berat tetapi Allah anugerahkan kepada mereka kesabaran sehingga mereka mampu melewati ujian-ujian besar tersebut kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah Mengapa kita hendaknya benar-benar berupaya dan bisa menggapai syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa keistimewaannya? Keistimewaan orang-orang yang bisa bersyukur Allah janjikan kepada mereka tambahan nikmat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim pada ayat yang ketujuh: La inshaqartum la azidannakum, wala inkaqartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur. Nisaya aku akan tambah kepada kalian. Dan jika kalian kufur, nisaya ya sesungguhnya azabku sangatlah keras. Itu janji Allah untuk orang-orang yang bersyukur dan cukuplah itu sebagai motivasi bagi kita untuk bisa meraih derajatnya orang-orang yang syukur dengan sebenarnya. Adapun kesabaran apa keistimewaannya? Bahwasanya satu-satunya pahala yang Allah sediakan dengan tanpa batas yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah untuk orang-orang yang bersabar. Allah berfirman, sesungguhnya hanyalah bagi orang-orang yang bersabar, ganjaran bagi mereka tanpa hitungan. Cukuplah ayat ini menjadi sebuah motivasi yang indah bagi kita untuk bisa menggapai derajatnya orang-orang yang bersabar. Kemudian yang terakhir, saudaraku, bagaimana agar kita bisa menggapainya? Selain kita hendaknya berupaya bersungguh-sungguh, memahami hakikat syukur, bagaimana cara bersyukur, baik dengan lisan, dengan hati, dengan amal anggota badan, juga hendaknya kita bertawakal kepada Allah, memohon pertolongannya, agar Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Dan Al-Quran telah mengajarkan kepada kita di antara doa, رَبِّ أَوْزِعْنِي Ya Allah hanugerahkanlah kepadaku Pertolongan untuk bisa bersyukur Atas apa yang kau berikan kepadaku Atas nikmat yang kau berikan kepadaku Dan juga kepada kedua orang tuaku Dan agar aku bisa beramal Salih Yang engkau ridhoi dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Wa adkhilni bi salihin. Kemudian di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada. Nabi membaca doa yang beliau sering baca, Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi hamba Allah yang terbaik pimpinan orang-orang yang bertakwa Masih memohon pertolongan Allah Agar Allah jadikan beliau sebagai hamba yang apa? Bersyukur Ya Allah tolonglah aku A'ini Ala zikrika Agar bisa selalu berzikir mengingatmu syukrika Agar bisa bersyukur kepadamu Wahusni ibadatika Dan agar bisa beribadah dengan baik kepadamu Yang kedua Doa agar kita bisa uh, Untuk menggapai kesabaran Selain kita hendaknya memahami hakikat makna sabar itu dengan sebenarnya Yaitu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Sabar dalam ketaatan Sabar dalam menghadapi dan melawan godaan kemaksiatan dan juga dosa-dosa Serta sabar dalam menerima takdir Allah Hendaknya kita juga iringin dengan doa Memohon kepada Allah Subhanahu SWT Di antara doa yang diajarkan Al-Quran Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana kafirin. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa bersabar dan teguhkanlah langkah-langkah kami dan tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang yang kafir. Dan doa yang senada dengan ini dengan redaksi akhir yang berbeda dalam surat Al-A'raf ayat 126, Rabbana afrigh alina sabra Wa muslimin Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa memiliki kesabaran Wa muslimin Dan wafatkanlah aku, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim Itulah beberapa uh, doa yang bisa kita baca Agar Allah anugerahkan kepada kita Pertama adalah sikap syukur dan yang kedua adalah sikap sabar. Selain dua-duanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya merupakan pintu menuju kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.